Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet pengen lihat samsat. Hmm, sunset maksudnya. Dimana? Nah, kita lihat. Tempat menikmati senja yang sekarang Bang Emet dan Nyonya Gan Rungi ada di PIK 2. Di sana... Masih under construction, jadi masih relatif sepi, bersih, dan asri Tapi jangan salah, meskipun masih under construction Ada beberapa area di pik 2 ini yang sudah jadi dan bisa kita nikmati Dan nikmatnya, karena mungkin banyak yang belum tahu soal tempat ini Nah, kayak gini pemandangannya Seger kan? Apalagi kalau sore, jelang sunset Sungainya ini airnya jernih Riverbanks-nya dari batu yang dijaring. Sayangnya, saat Bang Emmet dan Nyonya ke sana, lagi agak mendung, dan ternyata, sunset-nya juga terhalang jembatan di ujung sana. Sebenarnya, mereka sedang membangun jembatan untuk pesepeda atau pelancong yang menyeberang ke sisi lain. Tapi, jembatannya belum selesai. Kalau jembatannya sudah selesai, mungkin bisa lebih mudah menikmati sunset. Anyway, berikut ini spot-spot asik lainnya untuk bersantai-santai di sini. Cocoklah buat melepas penat, duduk-duduk, jalan-jalan, ataupun sepedahan. Mau olahraga? Bisa juga. Tuh, alat-alatnya ada, tinggal pakai. Tapi ya, jangan brutal ya. Meski gratis, ini fasilitas umum, milik bersama dan harus dijaga. Nah, tuh lihat Nyonya Emet lagi jalan-jalan di situ. Awas kecebur ya. Oke, sampai ketemu di video jalan-jalan berikutnya.